tiba-tiba suara itu kok semakin dekat semakin dekat dan sampailah suara itu di toilet yang rusak itu teman-teman pas saya kaget bangun saya berdiri dari tempat tidur tiba-tiba saya sudah jadi dua saya lihat saya sendiri di saat itu sedang tidur teman-teman Halo semuanya Jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini, saya tidak membahas tentang telepati, saya juga tidak membahas tentang cinta. Saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang cukup menyeramkan Kisah yang saya alami sendiri di tahun 2014. Teman-teman, kejadian ini tepatnya di kota Bandung di tahun 2014. Kejadiannya di salah satu kosan di daerah Bandung Kosannya itu kalau mau dibilang cukup bagus Cukup bersih Kosan itu lantai tiga Tiga lantai teman -teman. Tetapi di balik kosan yang cukup bagus itu Ada cerita di saya yang cukup menyeramkan yang saya alami di kosan itu Saya mengalami hal-hal yang bisa dibilang di luar logika beberapa kali terjadi interaksi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata menunggu itu secara nyata dan secara tidak nyata di dalam mimpi teman-teman awal mulai kisah di saat pertama kali saya tinggal di kosa itu hari pertama, hari kedua dan hari ketiga saya langsung disambut oleh penunggu kosan yang saya tempati di saat itu teman-teman hari pertama saya di kosan itu teman-teman di malam pertama saya tidur dan saya bermimpi bertemu dengan sosok pojok itu malam pertama teman-teman langsung saya disambut di siangnya saya langsung berpikir Kok bisa saya mimpi pocong. Lokasi yang saya mimpi itu pun di kamar saya. Di kosan itu Tetapi di saat uh, hari pertama itu. Saya masih berpikir positif teman-teman. Masih berpikir positif. Masih santai. Karena saya beranggapan bahwa. Mungkin karena. Saya baru pertama tidur di situ. Tinggal di situ. Masih belum nyaman. Sehingga terbawa menjadi mimpi buruk di dalam mimpi saya saya berpikir seperti itu pasti berpikir positif hingga akhirnya datanglah malam kedua di kosannya saya tempati itu malam kedua teman-teman saya sendiri di kamar tidak diganggu di saat saya beraktivitas saya belum tidur saya tidak diganggu biasa-biasa saja teman-teman Pas saya tertidur dan mimpi, saya bertemu dengan sosok yang sama. Saya bertemu dengan sosok yang sama, lokasi di kosan itu juga, di dalam kamar saya. Jadi di dalam mimpi itu, sosok itu dia berdiri di pojok kamar. Dan saya tentunya takut teman-teman di dalam kejadian di dalam gambaran itu di dalam kamar siangnya saya masih berpikir positif karena saya beranggapan mungkin karena hari pertama saya mimpikan sosok itu saya kepikiran sampai malam memang saya berpikir positif tapi masih terbayang-bayang Mungkin karena saya terpikir terus oleh mimpi pertama dan terbawa di mimpi malam kedua. Saya berpikirnya seperti itu, jadi saya masih berpikir positif tentang kosan yang saya tempati itu. Tetapi saya masih berpikir tentang sosok itu, sosok pocong yang di dalam mimpi itu posisinya di pojok kamar. Hingga akhirnya teman-teman, sampailah kepada malam ketiga malam ketiga itu malamnya biasa saja teman-teman di saat saya masih beraktivitas itu biasa saja dan saya kembali tertidur dan di dalam tidur itu teman-teman, di malam ketiga saya mimpi sosok yang sama di lokasi yang sama tetapi posisinya berbeda posisinya tadi di pojok sebelah kiri sekarang berbeda di tengah kasur yang saya duduk di kamar itu teman-teman di dalam mimpi itu gambarannya seperti itu teman-teman di dalam kamar saya sosok itu dan siangnya teman-teman saya langsung berpikir kalau di hari pertama saya masih berpikir positif hari kedua positif dan hari ketiga terbalik saya di hari ketiga langsung berpikir negatif kosan yang saya tempati di saat itu saya sambil membersihkan kamar sapu-sapu kamar lakukan aktivitas uh, pembersihan di dalam kamar di sebelah kamar saya ada tetangga kosan dia kan sudah lama tinggal di situ di saat saya kasih bersih-bersih kamar itu teman-teman dia keluar, dia sapa saya dia tanya saya bang, baru tinggal di sini ya. Saya jawab iya. Saya jawab seperti itu. Kita berkenalan, tanya nama dan lain sebagainya. Dan anehnya, dia langsung bertanya. Pertanyaannya kayak gini, teman-teman. Bang, mimpi aneh enggak? Saya yang sambil bersih-bersih kamar itu sambil membayangkan sosok-sosok di dalam mimpi itu. Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Saya kan langsung kaget, teman -teman. Saya kaget. Saya bilang kalau iya saya memang mimpi hal yang aneh. Dan saya katakan juga mungkin karena saya baru dan masih asing, belum nyaman di sini jadi karena itu mungkin sampai saya bisa mimpi yang aneh-aneh. Terus dia langsung katakan, kalau, Bang, mimpi pocong, kan? Saya yang tadinya sambil bersih-bersih, sambil memikirkan pertanyaan yang pertama, mimpi aneh-anehnya itu. Pas dia langsung katakan, Bang, mimpi pocong, kan? Saya langsung kaget. Soalnya saya cuma bilang kalau saya itu mimpi aneh-aneh, tapi saya tidak bilang, sosok pocong itu dia langsung bilang bang mimpi pocong kan? saya kaget langsung saya bilang kok bisa tahu kayak gitu saya pikir dia bisa lihat terus dia tahu tentang apa yang saya mimpikan gitu. saya bilang kok bisa tau dia langsung bilang kalau dia pun mengalami hal yang sama dia juga bilang kalau di hari pertama dia tinggal di situ. Hari kedua dan hari ketiga, dia juga mimpi tentang sosok yang sama. Yaitu sosok pocong, teman-teman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia juga mimpi pocong di kosan itu. Di siang itu, teman-teman, saya sama dia langsung bersepakat kalau di kosan ini salah satu penunggu adalah sosok pocong. Terus dari kejadian itu, yang mimpi tiga hari berturut-turut di hari pertama, kedua, ketiga itu, sampai dua minggu lebih itu tidak ada kejadian, biasa, normal teman-teman. Saya yang tadinya sudah senang-senang, sudah tidak ada gangguan dua minggu lebih itu, tiba-tiba satu kejadian yang Cukup menyeramkan yang saya alami juga teman-teman. Kejadiannya itu di jam 2 malam teman-teman. Saya orangnya biasa, begadang, suka begadang. Kebetulan di malam itu saya lagi nonton dan saya belum tertidur di saat itu. Dan malam itu teman-teman, memang perut saya itu mulas, gak enak, pengen ke toilet teman-teman. Di lantai dua itu, di situ kan toiletnya ada tiga. Toiletnya ada tiga. Salah satu toilet yang paling pojok itu karena rusak terus ditutup, lampunya dimatikan. Itu sudah nggak digunakan teman-teman. Jadi saya masuk di toilet yang paling tengah. Saya masuk. Buang air, merokok Sambil melamun di malam yang sunyi itu Sudah tidak memikirkan Kejadian di hari pertama, kedua, ketiga itu Seolah-olah sudah saya lupakan teman-teman Tiba-tiba kayak ada suara orang Yang nyinden Suara cewek yang sedang nyinden teman-teman Tetapi awalnya teman-teman Kedengarannya cukup jauh Kedengarannya cukup jauh Karena mungkin malam yang cukup tenang Kedengarannya itu cukup jauh Awalnya jauh Saya santai Dan saya berpikir itu bukan hal-hal yang aneh-aneh Dan saya tidak sempat kepikiran juga Karena memang yang gak sadar gitu Kalau itu sudah jam dua malam Tiba-tiba suara itu kok semakin dekat Semakin dekat dan sampailah suara itu di toilet yang rusak itu teman-teman sampai di toilet yang rusak itu disitu baru saya sadar teman-teman kok ada suara gitu di toilet yang rusak tadinya kan jauh saya memang di saat suara itu sudah sampai di toilet itu saya sudah mulai berpikir tentang hal-hal yang aneh sudah berpikir tentang hantu teman-teman saya sudah berpikir ketika suara itu sudah, sudah sampai di toilet yang rusak itu suaranya itu jelas teman-teman di toilet yang rusak itu di dalam toilet tetapi suara itu tiba-tiba diam. diam saya masih merokok dan tiba-tiba teman-teman dia mulai nyanyi kembali lagu yang nyinden itu teman-teman dan saya di saat itu langsung cepat-cepat buru-buru kembali ke kamar teman-teman dan teman-teman setelah kejadian suara nyinden itu ada beberapa kejadian yang cukup menyeramkan lagi teman-teman kali ini kejadiannya di dalam kamar di dalam kamar saya teman, -teman. Satu ketika, saya sama teman saya di dalam kamar, kita lagi ngobrol, dia di ujung kasur sebelah, saya di ujung dari kasur yang di dalam kamar itu. Kita lagi berhadapan, lagi berhadapan sambil ngobrol, di dalam kamar itu kan ada piring kotor yang kurang lebih ada empat piring yang saya susun di pojokan kamar. Kita lagi berhadapan piringnya di pojokan. Tiba-tiba teman-teman lagi asik ngobrol. Piringnya di pojokan yang tersusun empat itu kurang lebih empat itu, tiba-tiba bergerak berputar teman-teman. Saya sama teman saya itu serentak langsung melihat ke arah piring yang berputar itu teman-teman. Pas kita lihat piringnya masih bergerak sedikit teman-teman, kayak. Ber, masih berputar sedikit dan kita langsung tatapan lagi dan teman saya tanya itu betulan ya terus saya bilang sama dia kalau bukan betulan kira-kira siapa yang gerakin? kita kan lagi ngobrol dia lihat saya saya lihat dia di saat kita ngobrol itu tiba-tiba piring berputar seperti itu selain itu teman-teman ada kejadian aneh yang sering saya alami di dalam kamar itu yaitu di mana gantungan jatuh, foto jatuh foto kan saya tempel pakai double tip itu di lemari biasakan keras itu teman-teman yang anehnya teman-teman di kamar saya itu kan gantungannya bukan satu tempat di pojok kiri dan pojok kanan kamar Tiba-tiba, saya lagi ya, nonton film, kalau nggak salah, film Conjuring, Conjuring 1. Tiba-tiba pas muncul yang adegan boneka Annabel di awal film itu, itu di jam-jam 9 atau jam 10 malam, saya nonton, tiba-tiba, gantungan yang kiri jatuh, kanan jatuh, dan foto yang ditempel di lemari yang di samping meja laptop itu juga jatuh teman-teman di saat yang sama kejadian-kejadian itu sering terjadi teman-teman kandang foto yang jatuh tanpa disentuh tanpa angin yang kencang tiba-tiba satu persatu jatuh selama saya tinggal di situ kurang lebih delapan bulan dan kejadian-kejadian itu sering terulang. Ada satu kejadian lagi, teman-teman. Yang saya pernah ceritakan di salah satu video saya, yaitu tentang astral projection atau meraga sukma. Saya mengalami astral projection atau meraga sukma tanpa disengaja di kosan itu. Di waktu itu, pas saya lagi tidur, teman-teman, lagi tidur. Saya kan kalau biasa tidur itu kan lampu dimatiin teman-teman Lagi tidur, tiba-tiba malamnya saya kaget bangun gitu Pas saya kaget bangun, saya berdiri dari tempat tidur Tiba-tiba saya sudah jadi luar Saya lihat saya sendiri di saat itu sedang tidur teman-teman Terus saya, uh, kok bisa lepas sendiri gini? Gitu? Biasanya kan kalau yang pernah saya lakukan itu kan dengan sengaja, tapi ini tanpa disengaja tiba-tiba lepas. Dari situ saya coba keluar, keluar kosan tembus dinding, men. tembus dinding. Jalanlah saya keluar kamar. Pas di depan kamar yang sebelah saya itu yang teman yang di awal dia cerita itu, tentang dia juga mimpi pocong yang sama di depan kamarnya teman-teman saya lihat ada sosok yang di depan pintunya dia berdiri tapi sosok itu hidungnya panjang teman-teman dia kayak panjang gitu. gitu hidungnya saya langsung takut lewat kamarnya saya putar kamar-kamar yang lain disitu saya lihat kayak hewan gitu juga teman-teman dan saya lari balik lagi ke kamar saya dan masuk di dalam tubuh saya pertama saya rasa tangan dulu terus tangan sebelah, terus kaki terus sudah masukku saya bangun nyalain lampu dan saya langsung duduk ternyata di kosan itu di saat saya maragasukma atau astral projection itu saya lihat banyak banget teman-teman yang ada di kosan itu saya langsung pikir eh pantasan kan banyak gangguan-gangguan di kosan itu terus teman-teman ada satu kejadian yang cukup-cukup luar biasa sangat mengerikan teman-teman yaitu satu detik saya pulang dari kampus saya pulang dari kampus kan ada teman saya yang sebelah kamar itu kan dia ada terus saya sapa, sapa dia terus saya mau ke kamar saya di kamar saya itu kan ada jendela terus ada pintu sama jendela itu kan ada uh, kain apa? gorden itu gorden kan ada kebuka sedikit soalnya kelipat dan bisa lihat ke dalam ada cewek yang berdiri di antara pintu dan kelihatan kalau dari luar hanya sedikit celah yang saya lihat teman-teman dan saya juga nggak lihat seluruhnya saya cuma lihat ada sosok di dalam yang Uh, berdiri tapi rambutnya ketutup saya langsung gak cabut kunci gak sempat cabut kunci lari ke kamar sebelah teman saya yang memang lagi uh, terbuka pintunya barusan saya sapa saya lari langsung uh, saya bilang temanin dong buka pintu pas buka pintu itu teman-teman kita juga gak sempat gak gak langsung lihat teman-teman, buka pintu, langsung dorong langsung di di hari dulu gitu baru saya sama teman itu pura-pura lewat sambil lihat ternyata udah gak ada tetapi hari itu teman-teman saya nggak sempat dan tidur di kamar itu malam itu, hari itu saya langsung ke kawasan teman-teman teman dari interaksi yang terjadi di kawasan itu teman-teman saya rasa yang paling menyeramkan di hari itu teman-teman Karena saya dipanggilkan langsung dengan sosoknya Meskipun hanya sepotong teman-teman Dan itu di siang hari teman-teman Ada beberapa kejadian lagi teman-teman Yang saya lihat langsung Tetapi antara sadar dengan gak sadar Di saat saya ketibihan Ada sosok eh, cewek di dalam kamar itu tetapi antara percaya dan enggak percaya, karena memang di saat itu saya lagi ketindihan, teman-teman, uh, itulah kisah yang cukup menyeramkan yang saya alami di kosan itu. Yang paling seram, saya rasa ada dua suara "nyinden" di toilet yang terkunci itu, sama penampakan di dalam uh, kamar yang di antara jendela dan pintu yang saya lihat di siang itu seperti itu. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang horor yang saya alami langsung di tempat-tempat yang lain dan mungkin saya nanti akan ceritakan kepada teman-teman semua di waktu yang berbeda di video yang lain seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya. Cerita yang cukup menyenangkan yang saya alami di tahun 2014 di salah satu kosan di kota Bandung. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al-Faris Masih.